Welcome back to my channel, kembali lagi dengan saya Mami Edric dan Kenrick Berhubung usia bayiku yang kedua, Baby Kenken sekarang sudah Satu bulanan dan mau memasuki dua bulan Jadi di sini saya mau sharing gimana sih perkembangannya di usianya yang ke-1 bulan ini Babyku umurnya satu bulanan, 1 bulan dan 20 hari tepatnya hari ini dan aku mau ngasih tahu dulu pertama dari perkembangan fisiknya, baby Kengkeng kemarin waktu umurnya pas satu bulan dia itu imunisasi dan waktu imunisasi itu bakalan ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya dan lingkar kepala dan juga dokter bakalan um, meriksa gimana kondisi um, kesehatan dan pertumbuhan si babynya Ya jadi untuk pertumbuhan fisik baik Kengkeng dari berat badannya waktu lahir berat badannya itu 3,1 kilo dan waktu kemarin usia 1 bulan ditimbang itu berat badannya 4,7 kilo Wah, jadi naiknya itu lumayan banyak ya soalnya dia kan asi. jadi kalau untuk bayi asi pada umumnya itu cuman kenaikan berat badannya 1 sampai 1,2 kilo mampu Waktu usia satu bulannya Tapi bayi kengken ini Dia naiknya bisa sampai 1,6 kilo Jadi itu berarti asis saya itu banyak banget Jadi um, untuk kenaikan berat badannya itu Lumayan banyak dan itu bagus banget Kata dokter um, Jadi untuk berat badannya Saya nggak khawatir sama sekali Untuk tinggi badan Biasanya bayi yang usia satu bulan itu Akan bertambah 2 sampai 4 cm di bulan pertamanya. Jadi, eh Kengkeng sewaktu lahir panjang tubuhnya atau tinggi badannya itu 49 cm. Dan kemarin waktu usia 1 bulan diukur itu panjang badannya 53 cm. Jadi, kenaikan atau pertambahan tinggi badannya itu sebanyak 4 cm. Dan itu juga normal. Ya, jadi untuk berat dan tinggi badannya itu oke okay, oke okay aja dan sekarang aku mau bahas tentang e, kebutuhan asinya ya kalau baby yang baru lahir itu biasanya hanya sedikit kebutuhan asinya dari yang sejak lahir hanya butuh 5-7 mili e, per setiap nyusunya dan makin hari makin bertambah sampai usianya satu bulan itu si bayi kenken dia bisa menghabiskan sampai 100 ml per sesi nyusunya Nah, jadi itu lumayan banyak untuk bayi yang umurnya hanya satu bulan, loh, Mam. Jadi, itu mungkin faktor yang membuat dia um, pertambahan berat badannya itu lumayan banyak, ya, untuk bayi satu bulan. Nah, tapi itu tergantung tiap bayinya, ya. Mungkin ada bayi yang lebih lahap nyusunya. Nah, tapi kalau bayinya itu pertambahan berat badannya sedikit sekali, Mami perlu khawatir, Mam. Ya, takutnya itu bakalan nyebabin bayi. Kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya, ataupun kalau bayi yang menyusui, mungkin juga bisa karena ASI mami yang kurang banyak. Yang membuat bayi itu um, nyusunya itu nggak bisa banyak, dan itu membuat pertumbuhannya menjadi sedikit terhambat. Nah, jadi mami perlu konsultasikan lagi dengan dokter apakah... E, pertumbuhannya itu normal apa enggak Untuk jam tidurnya Jam tidur bayi satu bulan Itu masih sering banget tidur ya e, Dari usia newborn Yang e, Waktu lahir itu dia bakalan Tidur sepanjang hari Dan sampai usianya satu bulan ini Bayi kenken -ken itu Masih juga hobinya tidur Jadi seharinya itu bisa tidurnya Sampai 20 jam sehari Normalnya itu si mam Biasanya untuk bayi satu bulan Uh, tidurnya itu 16-18 jam per hari jadi itu sudah cukup untuk bayi satu bulan tapi kalau bayinya memang sukanya tidur hobinya tidur kayak ken-ken uh, sampai 20 jam sehari itu pun gak masalah mam asalkan dia mau dibangunnya untuk nyusu nah, jadi bayi itu uh, yang masih satu bulan ini setiap 2-3 jam itu harus nyusu sekali mam supaya pertumbuhannya itu optimal tapi kalau bayinya itu jarang banget tidur dan jam tidurnya itu kurang dari 16 jam perharinya itu juga mungkin perlu diperhatikan ya mam. soalnya bayi yang kurang tidur itu juga bisa membuat pertumbuhannya itu terhambat nah mungkin banyak alasan yang membuat bayi itu nggak bisa tidur lelap jadi mami perlu um, observasi, perlu observe Um, apa sih penyebab bayiku itu kenapa uh, jarang banget tidur dan sering uh, kebangun jadi kalau misalkan bayinya itu sering banget nangis atau rewel sepanjang hari itu mungkin bayinya uh, lapar ataupun um, bayi itu bisa terkena kolik ya mam kolik itu uh, gas yang di perut yang membuat perutnya itu merasa sakit dan gak nyaman jadi bayi yang kena kolik itu biasanya akan nangis berjam-jam dalam sehari itu membuatnya rewel dan susah tidur jadi mami perlu meratiin kalau bayinya terlalu sering bangun bisa jadi dianya lagi gak nyaman ataupun lagi lapar untuk jam tidurnya jadi kalau bayi Kengken -ken ini gak masalah ya mam dia satu harinya itu lebih sering tidur daripada kebangunnya dan dia itu jarang banget rewel jadi kayak gitu untuk kualitas tidurnya bayi Kengken -ken, social skill ataupun kemampuan berinteraksinya baik satu bulan, jadi baik kencan Ken ini sejak usianya satu bulanan dia itu semakin suka untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk kalau lagi kebangun itu dia sukanya uh, berada di tempat yang agak ramai, dia suka mendengar suara-suara tawa dan suara orang yang lagi ngomong. Usianya satu bulan itu penglihatannya itu akan semakin bagus dan itu jarak pandangnya itu biasanya untuk bayi satu bulan bisa hingga 1 meter mam. nah jadi kalau kita berada di jarak 1 meter di dekatnya pandangannya masih sangat jelas dan dia sudah bisa mulai berinteraksi dan melihat objek-objek yang bergerak di dekatnya nah jadi kalau misalkan kita menaruh barang atau objek di dekat matanya dan kita gerakin benda itu maka dia juga akan ikut melirik kemana benda itu bergerak selain kemampuan melihat jadi untuk pendengaran bayi itu biasanya kan sudah dimulai sejak dia berada di dalam kandungan nah untuk bayi yang satu bulan itu biasanya kan sangat suka mendengar suara-suara seperti kengken um, suka banget mendengar suara musik ataupun omongan orang nah selain mendengar dia itu sekarang di usianya yang satu bulan ini sudah mulai bisa untuk berinteraksi seperti tertawa dan juga sudah mulai mengeluarkan suara ocehan yang lucu dan menggemaskan. Kalau aku uh, lagi main sama dia itu, um, itu aku sering banget memberikan ekspresi yang berbeda-beda dan juga yang lucu yaitu bisa ngerespon dengan tertawa ataupun melihat dengan tatapan yang mungkin kelihatan berbeda ya. Nah jadi itu itu artinya uh, dia sudah mulai ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan orang tuanya. Nah untuk kemampuan motoriknya, jadi si tangan bayi itu sekarang sudah mulai bisa menggenggam benda dan juga menggenggam tangan. Ya, jadi dia itu harus sering di uh, stimulasi di tangannya supaya uh, bisa meningkatkan kemampuan motoriknya. Jadi mami boleh sering-sering untuk ngasih genggam benda-benda yang beda, yang berbeda teksturnya, ya asalkan jangan tajam dan juga berbahaya. Jadi mami boleh ngasih titer ataupun kain ataupun benda-benda lainnya atau mainan baik yang bisa menggenggam. Nah, untuk kemampuan genggamnya itu sangat-sangat erat ya, Mam. Nah, jadi dia itu bisa menggenggam, tapi dia masih belum tahu gimana cara melepaskannya. Nah, untuk kemampuan motoriknya itu boleh perlahan-lahan Mami latih terus ya di tangan, di bagian tangannya. Oke, ini selain menggenggam, dia sekarang juga sudah bisa menendang-nendang kalau lagi sendiri, lagi kesepian dan pengen digendong itu kemampuan nendangnya itu sangat-sangat um, bagus sekali dan kakinya itu sangat uh, bertenaga ya jadi untuk bayi satu bulan itu kemampuan menggenggam dan uh, kemampuan kakinya untuk menendang itu sudah sangat Um, bagus ya, Mam? Ya, Mam, jadi untuk bayi satu bulan juga sudah bisa mulai mengangkat kepalanya, loh. Kemampuan mengangkat kepala si bayi Kenken yang usianya satu bulan ini dia itu suka banget, ya. Dan sudah mulai bisa mengangkat kepalanya uh, untuk waktu yang agak lama. Nah, jadi dalam sehari aku bakal ngasih tahu, itu uh, 2 sampai tiga kali setiap harinya, dan persesinya itu biasanya satu menit. Nah, itu untuk ngelatih kepalanya supaya otot lehernya itu bisa kuat dan kepalanya itu bisa lebih tegak. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga um, bye mami dan bye saya, bye kita semua bisa tumbuh dengan sehat dan juga senang. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channelku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.